Tapi kalau masalah DP woi oh ya bisa DP-an lah, bisa dibantu ya. Betul. Oke, okay. yang okay. angka 15 juta bisalah. 15 juta bisa? bisa? Oh, 15 juta ansurannya berapa, Bang? Di angka 4 jutaan. 4 jutaan. Betul. Selama 5 tahun. 5 tahunan. Betul. Oke, okay. yeah. DP 15 juta, ansurannya 4 juta selama 5 tahun. Iya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Derosa Auto Channel. Terima kasih buat teman-teman sebelumnya yang sudah menonton dan mendengarkan video-video Derosa. -video Saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah. Semoga kebaikan teman-teman semua senantiasa diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dipermudah urusannya, dan dibanyakin rezekinya. Amin. Ya Allah ya Alamin. Teman-teman. Pada kesempatan ini saya mau mereview mobil Toyota, mobil baru. Dan tentunya kita ada jagoan toyota nih. Jagoan Toyotanya nya benar-benar super tangguh. Dan benar-benar bisa dipercaya, bisa berdedikasi tinggi dan lincah banget. Bersama Abang Wahyu. Ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah, baik ya. Sehat, Sehat biasa, ya? Ya? Semangat terus ya, Bang. ya semangat terus. pantang menyerah ya, Bang? pantang menyerah. Nah, sobat-sobat semua, ini Bang Wahyu. Beliau adalah salesman yang menjadi jargonnya di Tunas Toyota, cabang Cinere, teman-teman. Buat teman-teman yang sekitarnya di daerah Cinere, Depok, atau Jabodetabek, bisa langsung menghubungi Bang Wahyu. Yeah. Bang Wahyu, silahkan yeah. perkenalkan diri beserta alamat kantor abang halo teman-teman kenalkan nama saya Wahyu dari Tunas cinere untuk showroomnya beralamat cinere nomor 19 atau patokannya di sebelum pasar segar atau customer bisa atau teman-teman bisa buka aplikasi Google map atau ketik punas cinere langsung titiknya sini bang. pasti langsung masuk ya iya oke okay. tapi jangan lupa kalau dalam sampai showroomnya showroom oke okay. Hubungi Wahyu. Oke, nomor teleponnya, Bang. Silakan disebutkan, Bang. Ya. Untuk nomor telepon, 0878, Oke. 7758 1283, Oke. atau 0837, 813247. Oke, tersambung via WhatsApp ya. Nomor iya. telepon tersebut ada dua, ya, Bang. Ya, ada dua tentunya bisa memberikan yang terbaik buat teman-teman. Ya, pastinya kita banyak produk, ya, Bang. Ya, dari Vios, Altis, ProLacros, Emery, hmm. ya kan, Yaris, Agia. Ayla yeah. Kalia atau Avanza, Velos juga ada, Innova, Inovagenic juga ada, dari Hilux, Land Cruiser, Is, Foxy, Wildfire, Apart, Rise, banyak sekali produknya yang yang akan ditawarkan pada sahabat-sahabat semua melalui Bang Wahyu. Bang, kita mulai yang Ras dulu ya, bang ya. Oke, okay, ini Ras uh, ada beberapa tipe, bang? ada dua om um. ada dua tipu uh, dari G sama sama GR Sport GR Sport iya. oke okay. dia tersedia transmisi manual dan Matic ya Ya betul oke okay. untuk um, harga bang. udutnya berapa bang kira-kira bang untuk harga yang terendah di 280-an dan yang tertinggi di harga 300 jutaan um. ini mumpung lebaran nih oke okay. cocok banget om di segala medan oh gitu di segala mau medan iya mau Sumatera, Lintas, Jawa, oh. si penggerak roda belakang om um. salah satunya adalah Toyota Rush dia penggerak roda belakang masih memakai garden, garden. Nah, kalau Xenia Avanza nah, kan udah, udah pakai front wide drive iya, betul nah teman-teman untuk ini cocok buat lebaran karena apa? bisa pulang kampung naik-naik gunung betul. ya kan? kuat udah kalau buat tanya dan tentunya banyak menarik lagi kita nah. lagi ada promo paket terbaik ya bang ya betul tentunya murah banyak betul. ya murah 10% bunga 0%, sampai 0% diskon angsuran dua bulan iya. apalagi bang? bunga red red bunganya uh, Iya, jadi itu bunga red tuh untuk apa ya, bunganya ringan okay. eh bunganya rendah okay. tapi apa ya lebih berkata mau beli cash tapi hitungan kredit bisa beli cash hitungannya kredit iya betul coba dijelaskan Secara... spesifik Bang ya, misalkan customer nih, mau beli cash Iyi. tapi kita nggak cukup oke okay. bisa dipaket bunga 0% selama dua tahun Oke okay. contoh Salam mobil ras dua ratus delapan puluh, setengahnya kan di harga seratus juta mungkin ya? Seratus empat puluh juta. Dua ratus delapan puluh. Oke. Terus bisa dicicil selama dua tahun dong. Dicicil selama dua iya. tahun. Kalau di merek lain satu tahun tuh? Oke. Okay. Kan dua tahun bisa. Betul betul. Biasanya sih di tempat lain satu tahun iya. bebas bunga. Betul. Ini dua, dua tahun, tahun bebas bunga, bunga. bebas admin. Tapi yang angsurannya, angsurannya itu flat enggak kira-kira Bang? Flat. flat, flat. Jadi misalkan sepuluh juta, 10 juta sama 2 tahun. Iya, betul. begitu. Betul. Woi worth it ya teman-teman ya. Worth it. Betul sekali. Jadi teman-teman yang bukannya punya uang ya, betul. tapi barangkali uangnya mau diputar nah, buat usaha betul. atau biasanya buat orang ada proyek. Iya, biasanya pengusaha-pengusaha nih. Betul. Mendingan DP Ceper DPR Ceper yeah. uh, uh. Dan juga kita sediakan DP Ceper buat sahabat-sahabat semua di sini ya? ya Nah teman-teman ini yang tipe G. G Dan ada yang GR ya. Jadi ada dua tipe aja ya, ya Nah bang Paket yang tipe G nya berapa bang minimal DP nya bang DP sih misalnya DP umum aja dulu dong ya Oke okay. DP umum itu diangka 26 juta 26 juta uh. Yakin 26 juta Yakin om. Terus Mobil SUV. <laughs> angsurannya Angsurannya diangka 5 juta dong 5 jutaan selama betul lama 6 tahun, lima tahun, 7 tahun bisa. Kalau lima tahun berapa? di angka 5 jutaan. 5 jutaan? 5 jutaan. Oke. Tapi saya nggak mau DP26 itu Bang Wahyu. Jadi ya Kasih yang bagus lah Bang. Kira-kira Bang. Berapa ya untuk Om? 15 juta dah. 15 juta bisa, bisa? Bisa. Yakin separuhnya bisa? Bisa. Tuh dari DP26. Bisa 15. Oke. Mau kurang lagi? Bisa langsung ngapain iya. ya. Hubungin aja Wahyu. Betul. Siap memberikan pelayanan yang terbaik buat teman-teman tentunya. Dan juga siap... Bertanggung jawab sampai finish iya. mobilnya delivery dan juga untuk after salesnya tetap tetap menjadi tali surat curah. Oke luar biasa epic banget ya bang. <laughs> bang, ah. ini DP 15 angsuran 5 jutaan. Enggak gimmick ya bang. Enggak. Oke bagus tuh ya teman-teman untuk keras tipe G dan transmisi manual ya. Manual. Untuk cashback kita ada kita sediakan tapi memang tidak di... Jelaskan untuk di yeah. forum ini teman-teman, yeah. karena nggak boleh ya. Gak boleh. Ada aturan lainnya Ada aturan naiknya. Tapi tentunya temen sobat-sobat semua akan diberikan, diprioritaskan diskon yang sangat besar, yang terbaik. Pada prinsipnya begini ya, kalau teman-teman ada compare di tempat lain, Bang Wajo bisa ya. Bisa. Bisa memberikan yang jauh lebih baik compare-nya ya. Betul. Karena uh, uh. uh. udah berpengalaman kok. Nah, <laughs> uh. yeah. ini ada lagi Bang promo selain Ceper Menjelaskan hmm. yang tadi kan Ceper kas yes, bertahap sudah. Hmm. Apalagi bang, kira-kira bang nah, untuk kelas ini biasanya kan di apa tuh hmm. rumus kredit hmm. dp besar angsuran okay. kecil, betul. Nah, kalau sama Wahyu dp cpr angsuran cpr bisa. Nah gimana ceritanya bungkus saya bikin sendiri. Oh ya, <laughs> ya. ada tuh bang ada. Tapi kalau misalnya di publik ya WA aja kalau penasaran. Oke, okay. jadi keep silent ya. Gua uh, uh, teman-teman yang serius bisa langsung japri aja uh, ya. Betul. Tuh teman-teman, Bang Wahyu menjanjikan DP yang super murah, uh. super minim, tapi angsurannya pun super minim juga. Betul. Okay. Ini dikompelasikan menjadi angsuran kecil, Ceper, DP-nya ceper juga. Oke, okay, tentunya ada di Bang Wahyu. Penasaran, calling langsung. Kok ada yang lain, Raizyo. Oke, Rais. Nah, ini Toyota Raiz. Tipe apa bang? tipe g 12 tipe g yang satu iya. tapi ini yang belum turbo ya oh udah belum. turbo ya turbo tapi oh yang turbo ya masih 1000, ton. yang seribu cc seribu cc tapi 1000. masih wanton ya untuk hmm. pemberitahuan aja bagi teman teman untuk raise ada nih dua tapi yang di satu eh tipe satu kosong satu kosong satu kosong tss turbo iya yang tss tss tu ton tapi ingat di garis bawahnya nggak bisa pilih warna nggak bisa pilih warna ya. petan aja masih tersedia mic 2022 untuk rice tipe turbo ya yang Satu. 1000 cc, TSS, TSS ya? betul tutan color ya teman-teman Silakan bang untuk tipe rice ada beberapa tipe beserta OTR-nya bang ini di rigid itu ada yang pertama tuh 1200 cc 1200 cc? Ya. oke okay. Di harga 247 jutaan empat puluh tujuh Terus ada juga yang 1000 cc turbo. Turbo. Uh, itu di harga dua an. 280 an. Uh. Oke. Okay. Terus yang tipe tertingginya apa bang? Di Razer gear Sport. GR Sport. TSS. TSS. Yang eh, tutup. Yang tutup color ya. Betul. Itu berapa uternya bang? Di tiga ratus juta Oke. Belum dipotong diskon. Belum potong diskon. Okay. cashbacknya pasti besar ya, yeah. buat Bang Wahyu janji buat sobat-sobat semua akan diberikan dan diprioritaskan cashback yang besar makanya teman-teman compare dulu deh tapi ujungnya ke sini betul uh, uh, siap pokoknya siap mau usah khawatir saya berani memberikan rekomendasi buat teman-teman pokoknya sama bang wahyu recommended banget pokoknya siap memberikan pelayanan yang terbaik the best betul pelayanannya 36 jam? 36. Kadang-kadang <tuk> <tuk> customer sampai jam 2. Oke. Okay. ah Begadang-begadang loh. Berarti hidup di dua alam loh bang. <tuk> Kayak ambibil. Customer gak mau ke showroom, saya ingin ke rumah. Betul. Gitu. Nah, paket kreditnya kita mulai bang. Yang paling murah ada enggak buat raise ini? Aduh om. DP terendah minimal bisa berapa bang? Di angka 15 juta bisa. 15 juta bisa? Bisa. Untuk tipe yang 1,2 nya. Iya betul. DP 15 juta. Betul. Total DP ya. Iya. Itu udah include ya. Udah include. Angsurannya berapa? Angsurannya di kisaran lima juta, nah, lima tahun, lima tahun, lima tahun, tuh teman-teman. DP 15 juta, angsurannya lima tahun, dapat mobil mewah di lima juta 600-an loh. Kurang lima koma enam selama lima tahun, lima tahun. DP lima juta, iya, tipenya yang tipe G, satu eh, iya, ya, satu ya, Oke, okay. itu teman-teman sudah diklarifikasi. DP 15 juta, angsuran lima teman-teman mau kurang lagi japri aja langsung ya penting dijamin banyak bonusnya banyak bonusnya? bonusnya itu belum termasuk bonus ya? bonus bonus anti karat nah, bonus apa iya. iya. lagi bang? kaca pile, kaca talang air, talang sarung jok sarung jok juga iya sama oh. ini etol ratus ribu etol ratus ribu masih iya. tersedia? betul okay. kalau bensin masih ada lagi enggak? kalau bensin ada harus hmm. bisa diusahakan <laughs> bang kalau <laughs> bensinnya etolnya nambah lagi boleh enggak bang? boleh, boleh ya. Pokoknya teman-teman kerjakan iya. yang terbaik ya. Misalnya kenapa Wahyu adiakan etol? Karena hmm. kan mau lebaran loh. Bener buat ya, mudik. Buat mudik etol Aduh. kan perlu. Luar biasa itu sangat <tuk> berguna. Sekarang <tuk> mm. nggak ada etol nggak bisa masuk. Nggak <tuk> oh. <tuk> <tuk> bisa keluar. Oh. <tuk> ya teman-teman begitu pedulinya Bang Wahyu kepada teman-teman semua sehingga dipersiapkan etol, bensin, uh, aksesoris yang lainnya untuk kepentingan teman-teman. Insya Allah itu bisa memberikan benefit-benefit kepada teman-teman juga. Oke, okay, ada lagi. Halo, Velos Om. Velos, kita lanjut ke promo Velos. Untuk Velos itu ada beberapa tipe ya, dari yang 15 manual sampai 15 CVT. Betul, Om. Oke, okay. dan juga ada tipe Q yang CVT. Untuk yang tipe manualnya Velos 286700. 286. Ya. Untuk yang premium color-nya 288. Itu premium color itu kayak apa sih, Bang? Bisa dijelasin ya. kira-kira? Contohnya misalnya di warna putih, Om. Uh, Misalkan premium color tuh kayak ada mutiara mutiara ya. Nah bang kira-kira promo yang terbaik apa tuh bang? Promo yang terbaik itu kita bisa DP ringan. DP ringan. Betul. Oke. Okay. Atau red bunga. Red bunga. Mm -hmm. Seperti yang tadi. Iya betul. Oke. Okay. Terus DP 0% juga seperti yang tadi. DP sama. 0% juga yang tadi. Oke. Okay. DP paling murah apa? Berapa duit kira-kira bang? itu tipe velos. DP paling minim bisa 15 juta, 10 juta bisa. 10 juta bisa? Yakin 10 juta bisa? Berani Fahit? Fahit. Wedeh. Telos loh bang. Telos bener. DP 10 juta? Iya. Angsuran nya berapa sih bang saya kira? Di angka 7 juta Selama? 5 tahunan dia. 5 tahunan, 7 jutaan. Untuk angsuran bisa 6 tahun, bisa 8 tahun bisa? 8 tahun bisa ya? Oke. Jadi untuk angsuran bisa disesuaikan sama kapasitasnya temen-temen juga ya. Kembali ke feedback lagi. Oke. Okay. Nah, nah you know, mak omak, mau info nih hmm. untuk mobil LC di sini um. Oke. Okay. Untuk kalian ya. mobil ya untuk usaha. Betul, bisa, betul. Keluarga bisa, betul. ya. Harga kan? value for money. Kali for money, Buat betul. Sangat, betul. Ad, lagi ada diskon apa promo untuk menyambut hari lebaran hari Om. Hari lebaran, betul. Harganya oh, okay. 7 juta tujuh juta? Betul. Yakin nih? ya, kini. ya itu tahun nick 2022 2023 2023. 2023. 2023. Dua-duanya habis kali Oke. Okay. Tapi sebelumnya Bang. Iya. Yeah. Kaliya itu tersedia tipe-tipe tipe Bang. Tipe Dua e, tipe ya yeah. Iya. Oke. Okay. Tipe yang pertama tipe E Oke. Okay. Yeah. Iya. E manual sama okay. HPT HCT. Yeah. Oke. Okay. Yang kedua tipe G. G manual dan GCT. Oh. Iya yeah, iya yeah, iya yeah, iya yeah, iya. Yeah, tuh yeah. apa yang mobil kaliya itu banyak yang Perusahaan-perusahaan atau PT-PT corporate gitu. ya? Iya, betul. Nah, kebetulan teman-teman, untuk yang tipe kalianya harga on the road nya cuma satu, enam, dua ya. Betul, murah iya. banget loh. Iya, harga mobil pickup loh. Nah, Mbak juga kemarin ada customer room, bilang kan ngegrip. Eh, uh. bayar rental tuh salah satu pas lu ribu, om, ribu. Iya, oh. saya tawarin aja mobil kalian, ya, betul. Paling sehari nabung delapan puluh lima ribu. Iya, napa lima ribu? Iya, per hari, berarti langsung berapa tuh? Di angka 4 jutaan untuk DP 7 juta, okay. atau mau lebih ringan lagi om, Oke okay. DP 20 juta, Oke okay. angsuran di 3 jutaan. 3 juta berapa kira-kira? 3.100.000. 3.100.000? <laughs> iya. <laughs> 3.100.000, DP-nya 20 juta? <laughs> Betul. Kalau mau kurang lagi bisa nggak? Bisa. Bisa ya? Hubungin ayo, ayo. Betul, okay. tuh teman-teman ya, DP 20 juta yang ditawarkan masih bisa dinegoin. Betul. Oke, okay. angsurannya pun terjangkau banget. 3 6 tahun om. 6 tahun, tahun. 3,1 selama 6 tahun. tahun. Oke. Okay. Selain kali ya, hmm. kita ada Gia. Iya, new Agia. Om. New Agia, oh, lebih keren lagi. Om. Lebih keren lagi. Hmm. Tapi tetap harganya masih murhan new Agia. Iya. Satu lima Bedanya cuma tiga jutaan. Iya. Oke bang. Paketnya bang. tuh nih Agia kan dia masih baru ya belum ada diskon ya om. Betul. Oke. Tapi kalau masalah DP, woi bisa DP ringan lah. Bisa dibantu ya. Tuh. Oke. Yang kali juta bisa lah lima belas juta bisa, bisa. oh lima belas juta angsuran berapa bang di angka empat jutaan empat jutaan betul selama lima tahun lima tahunan oke okay. ya, ya. dp 15 lima belas juta angsurannya empat juta selama lima tahun ya. oke okay. masih sangat merekomendasikan ya, teman teman karena ini kelasnya kelas mobil baru betul. jadi ya tunggu apa lagi kan betul. mobil keren itu sporty itu ya kan ya langsung pesan langsung pesan <laughs> dp cuma lima belas juta nah, angsurannya empat jutaan ya. oke okay. apa ansanya bang ada lagi Avanza nah ini dia nih Om Avanza mobil 100 juta umat. umat paling laku di seluruh paling Indonesia laku. promo terbaiknya untuk Avanza? promo yang terbaik untuk Avanza sih sama yang sebelum-sebelumnya oke okay. hampir semua sih promo sama DP minimnya berapa? DP minimnya berapa ya 15 juta lah 15 juta atau untuk teman-teman yang nonton sekarang ini oke okay. ya bisa dikurangin lagi lah. bisa dikurangin lagi dari 15 juta bisa dikurangin lagi Betul. kurang berapa bang? pengen tahu bang Selain apa ya? <laughs> berikan 10 juta, juta lah, tahun. 10 juta? Wih, 10 juta. Yakin nih? Yakin. Ambil Afansa, yeah. 10 juta. Tuh. Angsurannya berapa ya bang? Di angka 5 juta dong. 5 juta. berapa tahun? 5 tahun, 5, 5 juta. Tahun, oh. Ini serius nih? Serius. DP 10 juta, oh. angsurannya 5 tahun? 5 tahun. 5 jutaan doang? Juta. Afansa loh? Apaan apa jauh. Ini bukan jauh. Sigra loh? Atau Kalia loh? <laughs> Apaan apa jauh? Ini gak percaya loh saya bang. Salaman dulu. <laughs> Salaman dulu. tuh. Kalau <laughs> udah gini insya Allah <laughs> percaya. Saksi ya sahabat-sahabat semua DP cuma 10 juta betul angsuran 5 jutaan iya yeah. oke okay, luar biasa tuh teman temen para penonton oke okay. untuk khususnya untuk pemesanan mobil Toyota ingat Toyota ingat Wahyu nah inget Toyota inget Wahyu, nah, <laughs> Wahyu. oke okay. yeah. dijamin harga bisa bersaing dijamin harga bisa bersaing dijamin juga harga termurah se-Indonesia harga termurah se-Indonesia bisa berani ya berani, berani menggaransikan tapi memang ini terkenal berpengalaman ya, Tuh. berpengalaman dari udah pernah melalang buana ke berbagai merek ya, Tuh. jadi bisa memberikan pelayanan yang cukup memuaskan buat teman-teman. nggak percaya? Cobain, cobain. Saya jamin. Ya, hubungin aja langsung, surat oh, iya. aja dulu ya Betul. Kan? Oh. Ya, berikut tadi yang telah kami uraikan. Tunas ya. Toyota cinere. cinere Apabila ada ucapan yang mungkin kurang berkenan. Saya dari Deros Auto. Mohon maaf, mohon dimaklumi. Kami tutup. Pemirsa TV Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Toyota Tunas Cinere.